Ngeluh, aku bah, bah, brindil tenan aku bah. <laughs> Hahaha, saat itu tadi gara-gara breng, oh, ngece tong Pokoknya aku balikin kondoknya ke gue semateng. Naga nih, ndokok menisan, takut juga ya. Udah, tuh orang, toang. uang kok orang ngerti perasaan wanita. Deh, aku ceplok-ceplok non, dok. Ini bu, kelaparan ki, misalnya. Pokoknya pelan, berapa? Gaana lagi gila. Eh, jaya aku. Jeneknya khas gini, loh, kan esok Malu kok, suka makan mekan-mekan. kira sekarang jeneknya pingin to ya Allah. Swiss dinane ora tepak tenan iki jenenge kas geni kateso era makan-makan wis nggone lengok entek geni makan makan samiak goreng iki lho jenenge larang regane barange bloko ya ora nah mosok ndok tak goreng Nah nanti di para el ngogas rumahma lo lagi like opo Ya Allah mau gas, kayak saidi Ya Allah lagi terus dia ya. ya. Hmm. hmm, kenip blokol sentimen be aku. Lati brae bojoku to Ki Mang. Eh, lati brae sampeyan to Bu Ki Mang. Lah nek gak melayu piye? Lah wong rupane kok kaya mak lamper ngono kok. Eh, lah kok ngeceh. Wong ayune ngene kok barene kaya mak lamper. Sik, ndang di delok. enggak ya ini ada rupa kaya mak lampir ginyo orang gimana rupa-6 loh ya Allah lo, oh. lo yang apa? nah gimana saya mangane masak iki akal wis Aku tak metu DC tanaman bakar so, pokoknya aku balik kok doknya kutulis mateng. Mateng mateng, polong owe orang nongko datang, kutu nang mateng. Takut juga wae naik gelom dok ya. Nek ini doknya pemesan takut juga ya, eh? orang tuh orang. Uang kok orang ngerti perasaan wanita. Hahaha. <least> Enak pagi kali putri Ya Allah. Anak pagi, teko-toko, nguya, nguya Senang mana ibu menderita Hehehehe, <coba nuji topu> lucu nunggu tuh Lucu-lucu, remang sama aku di badut tapi ya Dok setengah matang ibu aku Ini manisan Jenenge wong anak Bapaknya kok kuadu ini Ada orang ngerti perasaan wanita dadaan Sito anak bakul bakar aku si teman pop Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Breng? Kok tenan. Mentang-mentang saiki akeh. mau Lah, mangkane lho, bojo akeh iki, dadi gak rene. Terus, sing nomor 1 lagi bloko bonding. Hmm. La, nomor Jaluk keriting Yang mm -hmm. nomor telu Jaluk semauting si se nomor papat mangkat nomor sing Itu dulu uh. yang nomor lima nomor enam, Mbah yeah. karo, -karo niki ini Ngajak budal shopping Udah, jaman, no. Aku, Mbah, Mbah Brindil tenan aku, Mbah Hahaha <laughs> Saat garangan brindil, gue breng Oh, ngece itu, Mbah <laughs> Eh yo. Diingi ono oh, kono kau menerima itu raba, so pobreng, so halitamu kuki ingi kio akeh, oh, ono sing teko Korea, ono oh, sing teko Kuwait, bro cecilik loh bah, kuki sampai bingung, ora kau berngatek, lu oh, terus pegel abahku sampai mikro bah, eh mikro bang detail kuki gitu. do, bu cara menjadi blas. Masuk sok dulang mereneh, glo, mahar, haruai maka dinyang nanti kira bakar soki bakul prajangan topi, nah, terus tiba ebi, apa nih? cair turun, nah, bah, aku ya butuh komisi lembah, halah, halah mau, mikro, canda becaci, belas, ngerasa no cair, mau cair, mau cair, mau cair, mau cair, mau apa pengin tambah magnet, gua cuma alah. Woi sebelah, breedingan, gor, ini loh, Mbah. Saya lagi penggabahanku, kan lagi sepi. Mm Heeh, -hmm. lebih cukup jadi jalur aneh, orang umum enggak. Biaya, biaya, cakcok, jengkel, happy, dewi-dewi, ki, wes, wes. Yang dibuka, ki, picture belanja online, enggak. Kalau umpamanya, cama, nih, breng. Kalau bukan breeding, lah, gue, Mbah. Dewi yes, segampang breng. Gampang piye oleh anak-anak, bahkan arsawi, mesti beres. Buah belum ini dikasih info loh, mba, Mbah. Hmm? Mbah, mau ke Prangau Luby, buat <laughs> Gampang breng. <laughs> buat jual kongkon kawan dewi-dewi. Engkau oleh koyo dewi-dewi. Kue kan, saraf ngayani ngayah nih. Biye, masuk dong. Masuk, Mbah. <laughs> aku kok orang kepikiran nyo. Yo, yo saya nggak Matur dulu di info nih. Ya, ya. Aku tak balik mulai sih, Pak. Mm -hmm. Eh, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.